entar video kan yoga Yang ya. dengan pelaksanaan dan ini. Kalau itu hanya Kalau Ibu merasa ada, ada ini ya pas sudah datang surat kedua minggu depan sudah datang Ibu surat kedua baru kami boleh datang. Minggu depan hari Senin Itu sudah pasti ada ya. Jadi iya. kalian sampaikan hari Senin kami pasti iya. datang. Iya. Ah ini Bapak ini, bikin siap di kisi. Ana ya Sudah, iya. Sudah. Nah, nah, sudah. apa apa kreatif apa rata seorang Adik bermohon si bundar rumah kita tolong kita bulan ini nama batin, malah lagi jalan jalan, adi lagi jalan, alah ia mati kita mati bah. Jadi, langsung tengah langsung tengik. Wajib wajib wajib wajib buka wajib ini ini yang sudah Paul, Paul, Paul Anggota Ismun Anggota Ismun Bagi lah, aku mau kena sutik juga Anggota Ismun aku Ini Anggota Ismun Tapi diba oo, kaya, oo, kaya, oo, oo, oo, oo, oo, anggota oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, Anggota semua yang kau di channel itu aku terbak, terlalu dekat kali ya, Oh, jem jem, Ya, apa ini? ini buka. Bapakmu <si vetut> <expressions> <laughs> A right. <fear> verean <fear> Eh, <lovely> <laughs> dan di 8, sama apa jimmy? sini Eh